Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakin rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel 27. Di sini saya akan membahas tentang mesin terbesar yang pernah ada di dunia. Mesin adalah suatu alat atau peralatan yang cara kerjanya didasarkan kepada perubahan dua bentuk energi pada suatu sistem tertentu. Bentuk energi yang umum diubah pada mesin ialah energi mekanik atau energi listrik. Tujuan pengubahan energi pada mesin adalah untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Pada era industrialisasi, yang serba high-tech ini, semua kegiatan yang berhubungan dengan manusia telah berubah secara bertahap dari yang tradisional ke arah yang modern. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat dan setiap pencapaian suatu kegiatan ditentukan oleh teknologi. Adapun contoh perkembangan teknologi, yang pernah diciptakan manusia, yaitu, pembuatan mesin terbesar, yang pernah ada di dunia. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Ini adalah mesin terbesar di dunia yang pernah ada. Mesin pesawat terbesar Boeing gs 90 115 b kemampuan mendorong 127.000 pon. Salah satu mesin jet terbesar terakhir dikalahkan oleh mesin jet terbesar dan terbaru GE-9X dalam kekuatan daya dorong. Menggunakan bahan karbon untuk kipas paling pesawat Boeing 777X. Mesin diesel BNWCM884WS150 di era 1932-1962 untuk pembangkit listrik Orsted Power Station di Denmark. Memiliki 8 silinder 2 struk tipe mesin diesel, memiliki panjang 25 meter dan lebar 12,5 meter. Dengan total berat 1.400 ton, menghasilkan tenaga 22.500 tenaga kuda. Lalu, mesin gas turbin GE1750 mwara e e dirancang khusus sebagai generator dari pembangkit listrik nuklir. Merubah energi uang panas menjadi energi listrik. Putaran mesin turbin untuk memutar generator listrik dari kekuatan 700 MW sampai 1900 MW. Dengan kisaran putaran 50-60 sampai Hz. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna, dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.